Oh. Uh -huh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami keluarga Erik Basra mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah Minal A'idin wa'l-Fa'izin mohon maaf lahir dan batin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik guys hari ini kita akan pergi berlebaran ke rumah salah satu teman kita ya uh, Nanti kita akan berbincang-bincang mungkin sambil selaturahmi ke rumah teman kita uh, pada lebaran hari ini guys Kita juga akan pergi uh, dengan keluarga uh, saya sendiri itu ada anak ada anak ya, dan ada juga istri. Keluarga Erik Pasra, keluarga kecil Erik Pasra, akan pergi berlebaran ke tempat salah satu teman kita, guys. Ayo ikuti selalu, guys, uh, perjalanan kita berlebaran pada hari ini, guys. Ya, oke, yes, sekali ini kita akan pergi berangkat lagi berlebaran, tentunya uh, ke tempat kawan kita. Tapi baju saya nggak ada kantong nih, guys. Ya, gimana ya? Oke, oh, ambilkan dulu baju yang ada kantong. Dulu. Ambilkan baju yang ada kantong. Ini enggak ada kantong baju kokonya. Di uh, mana mau pergi lebaran kantong gak ada? Oh, ini baru, ada kantong bajunya. Ya guys, uh, kalau pergi lebaran itu harus ada kantong baju guys. Uh, ya, yeah. meskipun ini baju -ba baju baru guys ya, ini baju lama saya memilih yang ada kantong kalau pergi lebaran nanti ada rahasianya guys kita uh, apa nanti kita lihatin nanti rahasianya yang ada kantong harus pergi berlebaran uh, biar bisa masuk kue ke dalam kantong guys nah gitu karena nggak ada kantong nggak bisa masuk kue ya ya itu selalu guys uh, penyerangan perjalanan kita berlebaran pada hari ini guys ya sampai ke kediamannya teman kita Uni Upiak Kicau ya baik kita akan berlebaran ke rumah Uni Upiak Kicau uh, mungkin dia masih dalam nanti kita pancing juga guys ya uh, mungkin beliau lagi tidur atau gimana ini kediamannya teman kita sahabat hari kita yaitu Uni Upiak Kicau namanya ya ini uh, kediamannya rumahnya Uni Upiak Kicau yeah. Baik kita panggil B Mungkin beliau lagi di dalam mungkin ya jangan lagi tidur nih guys Baik Assalamualaikum Assalamualaikum Ini beliau kayaknya lagi tidur nih guys Karena, karena biasanya beliau Siang-siang uh, biasanya tidurnya Di rumah nah, Lebaran kok tidur ya Lebaran tuh seharusnya uh, Menunggu tamu tapi nggak apa, apa lah kita bangunin juga. Assalamualaikum. Oh, rupanya beliau ada guys. Eh. Ah. Iya hey, oh. dia. Ini uki siswa kami mau berlebaran sini Iya iya ya. masuklah kamu. Iya. Dari mana saja kamu? Ya. Halo, halo. hari ini sangat jauh, kami mau cari kacang tujin ke sini ya? Oh, ada saja. Nah, ya, sudah lama tidak makan kacang tujin. Ada, tidak, ada, ada, tenang saja. Sudah, sudah, sudah. Tiga tahun 12 belas bulan. Oh, <laughs> lama juga. Kita, uh, kita tengok juga. Iya, iya, apa-apa aja nih uh, uh, ragamnya kue-kue unik upyak kicau ini guys ya oh kayaknya nanti uh, kita puas makan kue di sini saya sudah sengaja bawa uh, baju guys yang ada kantongnya nih nanti saya kantongin juga nanti pulangnya ayo guys kita ikuti terus rumahnya unik upyak kicau ya masuk okay. sebelumnya kita salaman lebaran dulu Selamat ya Selamat Hari Raya Selamat Hari Raya, raya. raya. duduk duduk, duduk. duduk, duduk. Nah. boleh mau oh, minum apa kamu ini minum apa ya minum yang enak-enaknya aja oh. ah, minumnya pokoknya enak Ah boleh asalkan jangan cipas ya, oh, iya. <laughs> ya. Nah, air, putih, saja lah, air putih juga boleh air okay. dokter juga boleh yang penting air kuenya uh, inilah guys ya kuenya banyak sekali saya juga bingung mau makan yang mana duluan nih guys ya uh, kue ini upia kicau ini luar biasa beliau oh, rupanya banyaknya kerja keras juga nih bikinnya uh, kue mau lebaran ini Hai bermacam ragam kita intip dulu guys mana salah satu, satu ini kue ini kue kicau ini kue lebaran ya kita intip dulu mana kacang tujin Oh ini kacang tujin ya Oh kacang tujin ini kita cicip langsung guys kacang tujinnya unik, unik, unik kicau ya ah tapi belum persilahkan makan saya sudah duluan makan nih hmm enak sekali guys. Kue, kue kacang tujin unik buat kecau ya. Hmm. Oke. Okay. Ah, inilah koktel itunya. Hmm. Nah, silakanlah diminum, ha. Mm -hmm. Iya, iya. Nah, ini koktel namanya ini. Koktail namanya. Iya. Hmm. Coba kamu coba dulu agak hmm. saja ah, sedikit rasanya. Saya sudah lama enggak lama makan kacang tujin. Sudah 3 tahun 12 bulan. Baik kemat rasanya. Kemat kali rasanya, aduh. Pacamoya kan? Iya. Oh, iya iya iya hmm. iya. iya mantap. Jadi gimana saja pergi raya tadi ini? Kalau oh, ini sudah jauh. Hmm. Satu hari ini kami berlebaran uh, sudah sepuluh tempat mungkin. Oh eh hmm. sudah banyak lah itu. Sudah banyak ya. Sudah banyak, uh, tapi aduh ada. Mudah-mudahan <laughs> <laughs> dari Uni itu <laughs> nanti ngasih THR dan siapa kita ya. <laughs> hmm. Eh mau mau makan kamu? Sudah kenyang saya. Saya hmm. ada gulai langkitang. Gulai langkitang <laughs> kamu? Ini hey, ya. Aduh. Nantilah kita makan. Oh. Yang jelas saya nyicipkan kue dulu. Oke, okay, oke. Okay, nah, okay. kuenya ah. hmm, bermacam-macam. Saya kan cicip semua. Okay, kamu suka hmm. ini? <laughs> ya. ini. kacang tujuh ya? Heeh. Hmm. Hmm. Nah. Hmm. itu uh, satu-satu? Ini ya. namanya anu ini. Apa namanya uh, ini? Uh, ini namanya uh, coba kamu singkukkan dulu. Hmm. Kita singkok dulu ya. Iya. Yeah. Aduh, keras sekali okay. hmm. Apa itu isinya? Oh, oh, kue itu namanya kue daki. Oh, kue apa namanya? Daki. Kue daki? Iya. Daki siapa itu? Daki tangan. Oh. <laughs> hmm, kita cicut. Pokoknya mau kue daki, mau kue apa? Kita cicut. Ah, oh, daki tangan. Hmm. <laughs> hmm. Mantap juga ya hmm. namanya kue daki tepeng. Kue ya, daki. Heeh. Uh eh, -huh. nah, itu namanya paya tulis tiwa. Oh, ini paya katulis tiwa? Iya, heeh. Uh oh, -huh. hmm, luar biasa lau, ya. Dari laut selatan itu macanya. Uh -huh. Ada ya. ikan ikan terinya itu dari laut ya. selatan. Kita kesini bukannya mau makan kue tapi juga minta thr nanti sama uh, Uning Peti Chow ya. <tuk> Mudah-mudahan hmm. terkasih thr banyak nanti sama Uning Peti Chow. Beliau biasanya ngasih thr sama Mantap. orang yang <tuk> pergi berbaran ya. ke rumahnya. Hmm. Mantap ya. <tuk> Jadi ngomong malam ini. Boleh pek cichau tak pulang kampung ke agam ni? Eh, uh, saya tidak boleh pulang kampung. Akan apa? Karena corona? Bukan, saya kalau pulang mendandung, hmm. sebeluk karung simin. Mendandung? <laughs> Undang kok mendandung? <laughs> hmm. Bisa makan boleh, sampai habislah ya. nanti. Nanti cuba pulang ke sini. Ini kantong saya besar sudah saya sediakan ni. <laughs> Oh sungguh enak sekali kue unik pekejau ini ah, Luar siapa, biasa Siapa dulu yang menguas mm -hmm. hmm. Ini buat sendiri ya unik pekejau Iya lah uh. saya yang buat ibu. Buat sendiri hmm. Kayaknya kalau kayak gini enaknya hmm. Ini bisa jualan nih <laughs> Iya, Bisa jualan di pinggir jalan Iya iya iya iya Saya iya ikan saja lah Apalagi kacang toji Kacang toji ini memang kesukaan saya dari, dari kecil nih guys ya Nah selama saya tinggal di Batam saya enggak pernah makan kacang tujin lagi. Baru kali ini saya makan kacang tujin lagi nih. Dah, udah, udah bertahun-tahun pokoknya. Kain, iya, Ah, sekarang saya lebaran ke tempat Uni Kicau, dapat kacang tujin lepas daerah saya. Ah, iya, Hmm. jadi gini, Uni Upikeco, ah. heem, kami mungkin nggak bisa lama-lama. Iya. Mungkin masih banyak yang mau kami... Uh, jalang istilahnya oh sebentar saja hmm. tidak abis foto-foto kan ya foto-foto juga boleh nanti kain oh, iya, iya. hmm, kan masih banyak lagi saudara-saudara teman-teman -saudara, oh, iya. yang harus dicemui uh, kan oh, iya, iya, iya. di hari lebaran ini jadi kami nggak bisa begitu lama kali jadi biar biasa merata kita semua uh, tempat lebarannya mungkin kami sebentar lagi akan pergi oh gitu, -gitu. Uh, sambil kan uh, thr ya oh, jadi kami mau dikasih dana tenang saja tenang saja orang saya orang saya, aduh alhamdulillah kita kasih dana sama Uni Upi Kicau. seperti um, niat saya tadi saya sengaja bawa, bawa baju yang ada kantong ini kue Uni Upi Kicau ini saya akan bawa pulang nih saya akan kantongkan ya mana kacang tuh tadi kita kok kantong ya berhubung dia lagi ke dalam guys. Ah, berubung, tuh lagi ngambil THR katanya kita ambil dulu kuenya kita masukin kantong biar kita makan nanti di rumah ya oke okay, guys tapi diam-diam hmm. guys ya ah. kita gantungin guys kuenya berubung, dia dari di dalam kuenya kita masukin kantong ya ini buru saya sudah buru nih guys nanti dia datang kita malu Oh, kita masukin semua nih nah, ada ya udah udah jangan banyak banyak aja bungkus dia lagi di dalam okay, guys. sekarang kantong saya sudah penuh guys nanti kita makan di rumah nih untuk bekal agak tiga hari guys ya okay, kita bal pulang guys kita kantong ini. anak sekali tuh eh, yang mana, mana anak kamu jadi eh, ya, oh iya orang kaya oh. sini nak. Adek. Ba, hmm. Tiba, anak Adek tis anak saya mau dikasih thr kata orang oh, yang saya akan lihat nanti berapa sih mau dikasih unit hijau masa orang kaya mau ngasih rp kan nggak mungkin nih satu juta cukup satu juta juta banyak malah cukup, cukup sekali ah. hmm. mm. anak saya okay. mau dikasih okay, ah. satu jam pak di mana oh ambil waduh luar biasa thr dari uni ukraine untuk anak saya satu <tid> hey, hmm. oke okay. okay. okay. luar biasa satu <tid> juta guys satu juta rupiah THR Uni unik untuk anak saya. Ini jangan-jangan sakatnya oh, mungkin iya. juga ya. Nah, ah. hmm. Sakat mal mungkin guys untuk uh, uh, anak saya mungkin dari mungkin Baru kali ini saya lebaran ke tempat orang guys yang dapat uh, THR satu juta. Satu juta THR guys. sekarang. Dimana kalau, kalau 10 rumah bisa sepuluh juta nih guys. Nah, tapi is. mungkin unik aja yang ngasih satu juta ini yang Amin. lain mungkin enggak uh, nyampe lah. Unipek Kecok ini kenal. Dia udah lebih, -lebih duit nih guys. Heeh. Habis. Habis. Habis. kan dari sini. Nah. Hmm. Oh, luar biasa. Rp1 juta guys, THR-nya. waduh Terima kasih kami ucapkan sama Unipek Kecok sudah ngasih kami THR Rp1 juta ya. Saya ini untuk anak saya, untuk saya nih bro. Hmm? Untuk modal Untuk <laughs> Terima kasih. Mungkin kami, mungkin kami nggak uh, lama ini menit uh, kita. Mungkin kami uh, mau pergi berhari raya lagi ke tempat yang lain ya. Mudah-mudahan dapat lagi duit satu juta nih thr nya ke tempat yang lain. Uh, kalau memang kayak gini lebaran guys, bisa kaya nih. Uh -uh. Ayo, uh, kalau gitu kami pamit dulu ya, Niu Pietiaw. Kami uh, uh, masih panjang perjalanan. Baiklah. Terima kasih banyak, THR-nya juga. Aa, sudah memberikan okay. THR satu juta rupiah. Terima kasih banyak. Oke. Ayo, Pak, Anda tanggung kamu ya. Huh? <SILENCIO> eh, iya. ketahuan juga guys ketahuan juga jadinya uh, kantong saya udah berisi kue eh, tapi ini Pak Kicau, dia gak boleh marah nih walaupun dikantongin uh, kuenya dia akan marah nih saya toplesnya topes aja, pak pulang ayo ayo kita pulang itulah tadi guys uh, kita sudah uh, berlebaran ke tempat ini Kicau ya uh, dan sudah dikasih juga ya, air tentunya Terima kasih kita ucapkan kepada UIN Pekikco yang sudah berbagi hati Baru kali ini saya dapat PR 1 juta rupiah Ya, kita pulang